Hai Afrika dan tades hari ini Afrika dan adik-adiknya mau bermain kerupan Setelah sebelumnya gagal masuk kerupan, akhirnya hari ini kita bisa bermain sepuasnya di depan Ini tata cara pembuatan ikat anuapas, jadi gratis satu tahun. Untuk harga tiket masuknya, itu harus wajib beli online, ya. Setelah minimal dua hari sebelum kedatangan. sekarang kita masuk ke dunia kartun ini wahana baru ya baru dibuka itu pertengahan 2019 permainan pertama di dinaiki afika ini namanya itu adalah turbo drop turbo drop ini sebenarnya mirip dengan histeria namun lebih rendah cocok untuk anak-anak tingginya cuma 8 meter sedangkan histeria itu 20 meter tapi sensasinya sama memacu adrenalin Afrika suka banget nih kayak kayak gini ini khusus anak-anak ya dan selama permainan itu wahana uh, bermainnya tetap jaga jarak jadi uh, satu tempat duduk tidak boleh uh, diduduki Dikasih jarak satu-satu gitu, jadi nggak berdekatan. Antri pun juga kayak gitu. Kita dikasih garis kuning, dan berdiri harus di garis kuning, tidak boleh melewati garis kuning. Selama pandemi pun, pengunjung juga tidak terlalu ramai, karena dibatasi ya. Jadi, untuk bermain ya, saya ya cukup aman lah. cuma satu yang kurang tempat cuci tangan agak susah nyarinya di sini hand sanitizer yang disediakan juga oh, enggak ada ya cuma disediakan sewaktu mau bermain wahananya saja jadi di pintu masuk bermain saja permainan kedua yang dinaiki Afrika ini adalah wahana kolibri Suai namanya, wahana baru ini akan membawa anak-anak terbang seperti burung kolibri. Wahana ini memiliki kapasitas 28 orang, cuma karena masa pandemi dipotong setengahnya, jadi satu wahana itu dinaiki oleh satu orang saja, tidak boleh dua orang lagi, kecuali orang tua dan anaknya kalau dia mau naik bersamaan, kurang dari tiga, itu masih kecil. Atau belum berani sendiri, boleh. Tapi kalau dengan orang lain, tidak diperbolehkan sama petugasnya. ini namanya para layang mainan para layang ini diperuntukkan khusus untuk anak-anak dan bisa diduduki oleh dua orang di masa normal di masa pandemi cuma boleh satu orang saja misalnya si tebang beneran Selanjutnya itu permainan zigzag. Zigzag merupakan wahana baru untuk keluarga, seperti mobil bus besar yang berkena listrik Kapasitasnya bisa untuk 40 orang di masa normal dan untuk masa pandemi di skip setengahnya saja. Jadi satu mobil untuk satu orang. ini adalah rumah pohon jadi sewaktu pandemi ini gak semua wahana dibuka ya gak tahu itu karena masalah maintenance atau gimana jadi memang gak semua yang ada di dunia kartun bisa kita coba ini cuma yang ada yang dibukanya aja ini lubang pohon ada perosotan kotorkah kotor nggak oke adek udah nih kita di rumah pohon di dunia kartun tuh ada dua perosotan. Ha, <laughs> bangnya nggak berani. Turun. <laughs> ayo turun adek, adek. Ayo bang. Ayo, ait, ayo. Ado mobil di diturunin. 1 2 3. Jalan aja, Kakak. Ayo. Nah, ayo. 1 2 3 jatuh. Mana dia? Mana dia? Nah. Ayo Kakak lagi. 1 2 3. Nah. Nah, berhubung Faiz dan Saidnya takut di skip ya perusahaannya, cuma mobilnya doang ayo Baya, panas itu itu ya, semua pohon Masihnya, ke permainan berikutnya Yeah. Ayo. kita mulai permainannya. Selamat, Ini wahana burung tempur. <laughs> oh my god. <laughs> oh my god. <laughs> Oh, <laughs> Ayo ke bawah. Ayo abam, naik. Rasanya biang, oh. oh, biang lala. Enak juga. Oh, Biang lala. naik biang lala akan cerita akan terasa yes. tidak lengkap. Biang okay. lala akan menawarkan serunya menikmati pemandangan seluruh kawasan Ancol dari ketinggian 30 meter. masa pandemi satu wahana itu dibatasi sebanyak tiga orang tidak boleh lebih ada ada mami sama adik sama kakak. Selanjutnya menaiki permainan kora-kora perahu ayun kora-kora. Ini benar-benar <guluh> bikin sakit jantung. <guluh> Untuk pertama kali dan terakhir kali gak mau lagi seret para aku yang paling kecil Sampai orang-orang bisa kecil naik koro-koro Tepat benar-benar ini Memikin soal kecantung harus naik itu cara ini